Cik, cik cik cik balik lagi bersama VOC spin hari ini kita akan review game Sweet Bonanza saya seluruh hari ini kita bawa modal Rp166.000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya bosku Ya, langsung gaskin aja kita main di bed berapa enaknya nih 24800 aja ya seluruh mode war aktif kita langsung gaskin di 20 turbo oh, yang pertanyaan kita main di mana kita main di retro slot 2 situs slot tergacor tersolid santai jaga dunia harap di sini WD berapapun pasti di bar lunas dan Lu, dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya sur apa itu eventnya event new member khusus slot bonus 500% juga. jadi kali kalau kalian depo Rp100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000 untuk rolesnya juga mudah kalian tinggal daftar dengan referral kita nanti nanti jika nah, kalian tinggal daftar dengan referral kita nanti kalian depokan dulu jika saldo depo sudah masuk kalian tinggal claim di left data jauh untuk bonusnya member 500 persen otomatis saldo kalian jadi 150000 untuk teonya 8 kali ya seluruh ya Aduh, yuk langsung gas aja ke Retro Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen. Ntar Cuk, kita dapat free spin yuk kali 50. Masih pecahin lagi? pecahin lagi? Tidak, Cuk. Lumayan lah ya. 3600 kali 50. Lumayan tuh. Sayang, tadi lah itu manggis ada ada banyak yang nggak mau Cuk. Ayo dong. Manggis pecahin, satu kali 10 lumayan lah ya. 36 36 dari tadi. Apakah ini, kode Hongkong malam ini, cuk Ayo, perkaliannya lagi dong. Perkaliannya kasih lagi tuh kasih lagi cuk uh, lumayan lah ya, cu. Biru, anjing, lumayan dua kali 16 belas, cu. Uh, 391 tiga Auto, seribu seribu seribu seribu seribu hampir seribu juta kayaknya nih seribu seribu seribu seribu seribu seribu seribu seribu lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan aduh lumayan sebentar 140 ribu ayo dong aduh lumayan tuh lumayan ya seluruh nah saldo naik di satu jutaan ya selur. Pak oh yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di Retro Slot Bossku, situs slot terbesar tersolid seantero jaga dunia. Harap ada di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas, busku, Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua. Event bonusnya new member 500% khusus slot saja dan untuk rules juga mudah. Kalian tinggal daftar dengan referral kita yang ada di pin komen Terus di pekan dulu 100.000. Jika saldo depo sudah masuk, kalian tinggal klaim di live chat aja untuk bonus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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor bonanza hari ini, ya, seluruh karena cuma di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor bonanza hari ini. Maka dari itu yudi bantu rameken grup tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor bonanza hari ini pastinya ya, seluruh. Back to the game, oh, yuk kasih dua lolipop lagi dong, kasih kasih kasih lah presi-presi manismu tidak mau turun cuan anjing. nagung waktu pisang jadiin dulu pisang semangka jelito anjinglah mau tuh duduk pun anjing mm. okay. kita gas kendi 10 kali manual dulu ya seluruh kita rombak putarnya dulu nih biar kita dapat free spring, free spring. mantap nih yang agak-agak berisi lagi lah kalau pun kita bisa sih langsung gaskan ke saja sebenarnya tuh so, karena sempatan WD udah terbuka luas itu cuma kita belum pengen kita pengennya di atas satu juta lebih gitu loh ya 1,2 1,3 kan lumayan gitu loh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 info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bone dan sehari ini bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor sweet bone dan sehari ini ya slur karena cuma di sini kita selalu berbagi RTP slot gacor hari ini khususnya RTP slot gacor sweet bonanza hari ini maka dari itu jadi dibantu like, comment subscribe-nya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 Bos, nanggung semangsu, ayo langsung ayo, turun dua langsung, anjing jeli biru nanggung, aduh doh. mana nih frisben kita bos, mana nih frisben kita bos, kasih kasih 20 puluh kali lah ya kita coba quick tuh puluh kali yuk kasih dong, kasih turun dong frisben dulu tuh frisben berempat ribu biar meledak meledak mantap gitu loh. Jadi biru, aduh, dia lebih nanggung, tuh. Apa kita buy aja ya, seluruh tapi enggak elangnya. Nanti kita coba cari, freeze, freeze, freeze, jangan ada buy di antara kita dulu freeze, jangan ada buy di antara kita dulu freeze, kita coba cari-cari-cari freeze, freeze, manis freeze, freeze, freeze, freeze, aduh freeze, mau freeze, freeze, freeze, freeze, mau pecah lagi, Ayo dong kasih-kasih dulu riset-riset manis bisa hmm. Aduh semangat Iya yeah. ping. anjing apa anjing jelicu aduh kita mau cuci lijo nya ya, susah Hmm. saya kita coba bui aja kali ya manual dulu Aduh tiga Cuk kita bui di 4800 ya ya semoga kita dapat jadinya manis nih yuk yuk kasih dong kasih dong kasih dong huh terus uh, semangat jadi yuk manggis pecahin oh, manggis pecah besok manggis pecah mantap yuk anggur anggur anggur anggur anggur anggur anggur lumayan 19.000 lumayan 18.000 kali 37.701 awal yang bagus feeling yang good emang coba tibu itu kalau enggak tuh terus sempak-sempak mantap mantap mantap mantap jiwa satu kali pecah 700.000 di kantongi bosku ya kalau mainnya di Retroshot pasti gini udah kali 50 konek lagi dong pecahin lagi mantap yuk lagi aduh padahal ada jelly hijau ada jelly pink lumayan lah ya 200ribuan kita sudah mengantongi 900.000 1 juta lebih gitu lagi-lagi-lagi lah kasih kasih kasih lah lagi dong nama naman aduh anjing aduh nanggung lumayan 8000 kali 21 ya seluruh 176.000 ayo lagi tiga kali lagi nih ayo dua kali lagi petain dulu mantap ya semangka ya semangka ih anggur betah Atuh, kalau anggur pedas jadi biji, turun lurus, tuh, lurus, lurus, itu yuk lagi anggur-anggur-anggur hmm. anggur anggur anggur anggur anggur orang lurus, lurus, lurus, nilas nilas nilas. lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, juta ya kita langsung lurus, lurus, saja karena lurus, lurus, lurus, WD sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik-baiknya ya lurus, saya lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, semuanya ya lurus, lurus, lurus, bye.